Pada malam hari ini saya akan mengajak semuanya membahas dua hadis yang menjelaskan ada manusia-manusia hebat tapi di pandangan kita nggak hebat. Jadi begini, saya ketemu satu orang soleh, orang solehnya itu ngomong sama saya. Kalau wali Dia kelihatan sebagai wali Biasa Biasa enggak? Biasa Wali kelihatan dia wa, wali Itu biasa Tapi wali kok bisa Menyembunyikan kewaliannya Sampai kita lihat gak paham Kalau dia wali Itu luar, luar biasa Itu luar biasa Makanya ada wali yang biasa, ada wali yang luar biasa. Wali yang luar biasa ini kalau kita ketemu, kita menganggap dia orang biasa. Bahkan mungkin di depannya kita akan ngomong, uh di situ ada wali, uh itu orang soleh, orang soleh, dia, oh gitu ya, oh padahal ini wali ini. Ini walinya, ini orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunianya para awliya wasolehin, itu ada satu kalimat indah yang berbunyi, kam min mashhur bibarakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang ketohan moto ya, bisa dilihat orang, bisa dicontoh. Jadi Allah kasih wali bisa dilihat, itu biar bisa dicon, dicontoh, bisa diteladani, bisa diambil manfaat, ya bisa memberi man, manfaat. Hikmahnya kok wali-walinya Allah Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang bisa dilihat itu Jadi bisa dilihat Berkatnya wali-wali yang gak kelihatan Ya Wali-wali yang gak kelihatan itu Bukan berarti walinya gak kelihatan Walinya kelihatan hidup bersama kita Makan bareng kita Minum ya sama seperti kita Mungkin di pasar jual beli sama kita Cuman kita nggak bisa lihat dia sebagai wali, walaupun kita ini orang yang baik, walaupun kita ini orang yang ahli ibadah, kita cari kalau coro jani pun dipetani siji-siji dia satu-satu dicari betul ya, nggak ketemu-ketemu orang biasa, kita melihatnya orang biasa, tapi di sisi Allah dia orang luar, luar biasa. Ini ada manusia yang seperti itu. Tapi juga ada manusia yang kebangetan tahu kebangetan spol gitu ya Keterlaluan ya, Ada manusia yang keter, Keterlaluan Keterlaluan bodohnya Semua orang bisa lihat ini wali Cuman dia yang gak bisa lihat Bahkan dikasih tahu, ini orang soleh Dia ngomong orang Enggak sudah ditunjukkan ini orang baik, orang, matanya nggak bisa melihat kebaikannya orang baik, matanya nggak bisa melihat kesolehannya orang soleh, matanya hanya bisa melihat kesalahannya orang yang nggak salah. Masya Allah. min Dalik. Ada yang seperti itu. Ini namanya mahjub, orangnya terhijab. Ya orangnya terhi terhijab. Nah pada malam hari ini kita akan belajar tentang bahwasannya hamba-hamba Allah yang soleh luar biasa itu disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh salah satu cucu Nabi Muhammad SAW kalau saya enggak salah saya Imam Jafar as-Saudiq pernah mengatakan sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal, dalam tiga hal Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah hamba-hambanya jadi kalau saya ini ya di tengah-tengah saya ini di hadapan saya ini baik yang virtual, YouTube, santri virtual, di depan saya ini ada wali wali Allah. Saya nggak tahu yang mana. Nah, karena saya nggak tahu yang mana, saya nggak mau rugi, betul ya? Saya nggak mau ru rugi. Gimana caranya biar saya nggak rugi? Kan bisa jadi siapa tahu walinya Mas Edwin, siapa tahu walinya Syad Ali, siapa tahu walinya Sateis, ya siapa tahu walinya Mas Rio. Saya nggak tahu. Tapi ada informasi yang sangat valid bahwasanya Allah menyembunyikan wali walinya Allah di tengah-tengah hamba-hambanya nyusup di tengah-tengah umat manusia ini ada wali-wali Allah informasinya benar gak mungkin salah bahkan disebutkan kalau ada 40 dari umat Nabi Muhammad SAW yang baik-baik itu kumpul sholat berjamaah itu salah satu wali Allah Nah kalau ada informasi seperti itu, biar saya nggak rugi bagaimana? Ya gampang, tak anggap kabeh wali, selesai. Betul ya? Tanggap Ta saja semua, Edwin wali. Ali Maksum wali, Suwati wali. Mas Rio wali, selesai. Betul? Nah tapi kebanyakan manusia mau untung atau mau rugi? Edwin wali, orang oh, mungkin. Orang mungkin, wali kok neng pos. Sanggup? Nah, ustadz dok hidupnya di musola wali pantas, ya hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali YouTube. Wah, ya kan, hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali wajib YouTube atau pesan WhatsApp yang masuk. Misal begitu, Syekh Ali Masum wah wali pantas hidupnya solawatan terus iya solawatan ter terus hampir gak pernah ngobrol misal begitu kan Habib Novel wali pantes putu nabi kan begitu ya cucu nabi hidupnya ceramah-ceramah produk -ceramah. memper mas Rio wah, orang model masuk wali nyoting iya wah Kepas masuk mas Rio wali Makanya akhirnya begitu masuk majelis Arroloh lihat Edwin no respect biasa saja enggak ada penghormatan, nggak ada apa, sikap yang uh, apa ya memuliakan, nggak ada kenapa Udu wali, begitu dalam pikirannya walinya itu Habib Novel, ketemu Habib Novel, Habib, masya Allah, wampung jidat Rodok kurang ajar ya. baru datang kenal ngambung jidat ini kan ya kurang ajar ya, pelu Begitu lewat ini, Mas Rio. Hah, Rio, jenenge gak, gak jelas. Gak nama-nama wali. Kita cari di Kitab Wali, nama Rio. Gak ada, belum terbit. buku-bukunya wali itu namanya kan. Api-api, Rio, orang pantas jadi wali. Misalnya, di kepalanya ini. Ya, di kepalanya seperti Seperti itu. Sehingga, ya, yeah. sehingga. Pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan wali Allah. Pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan mutiara yang luar biasa. Kenapa? Karena pikirannya sudah mulai memilah-milah ini wali, ini bukan wali, ini wali, bukan wali. Menurut ilmunya bukan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal menurut ilmunya Allah ta'ala, aku sembunyikan waliku di tengah-tengah makhlukku kamu nggak ngerti makanya biar nggak salah ya anggap saja semua wa... wali masuk majelis Allah Mas Rio wali-wali wali TV wow. kok nyoteng yo era digital walinya nyoteng mulai hosnudhon Edwin Oh wow, era digital wali itu bersembunyi nyamar jadi penjaga pos era di digital Pusat, ahli maksum, oh iyo, pantas kalau disebut wah, wali, hidupnya solat habib novel, pantas sehingga semua orang yang dia lihat pantas kalau itu wali, wali Allah sehingga kalau minta doa itu enggak minta doa basa-basi kadang tuh minta doa itu formalitas mas Edwin doakan saya ya, formalitas oh, kabul, Insyaallah kabul yang bilang kabul mas Edwin artinya biasa-biasa saja Kenapa? Dianggap penjaga pos Mas Rio yang bilang Insya Allah kamu tahun ini nikah Aminnya ya amin formalitas Amin Tapi artinya ya kabul Karena dipikirannya ini mas Rio bagian so, so Ketemu Habib Novel Insya Allah tahun ini menikah kamu Wah Habib Novel wali amin, bip, amin Masya Allah aminnya kenceng gitu ya yakinnya kenceng sehingga mengalami kerugian jebulan uh, ternyata wali yang sesungguhnya yang bagian syuting ngopiok ya? kapan. rugi ya. ternyata walinya yang jaga yang jaga bos ya walinya di disi, di situ makanya kita diajari oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. ya kita disuruh melihat setiap manusia dengan pandangan Ya, dengan pandangan Hosnudzon, prasangka baik, ya prasangka apa? Baik, gak akan rugi orang yang berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah, ini walinya. Insya Allah, ini walinya. Insya Allah, ini walinya. Insya ini walinya, sehingga hidupnya itu asyik. Ya, hidupnya jadi asyik.